kembali lagi bersama channel ngiseng-ngiseng mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya amin ya kali ini saya akan sharing Bagaimana cara menginstal CorelDRAW versi 2022 pertama jangan lupa matikan jaringan internetnya Nah setelah itu langsung saja buka winrar ataupun hasil downloadnya silahkan ada di uh, link di bawah ya ada di deskripsi ketika downloadnya susah karena ini saya download di kuya kuya.me oke silahkan download filenya di deskripsi ya saya sudah siapkan ketika teman-teman ataupun pro dan sister susah ngedownload di websitenya kuya saya siapkan di deskripsi Oke langsung saja di sini ada refact nah di refact ini langsung double-click setelah itu tunggu beberapa uh, menit ya beberapa detik sampai dia meloading untuk persiapan instalasi. Oke okay, di sini teman-teman harus memilih bahasa dulu, pilih bahasa Inggris setelah itu oke. Okay. Nah ini adalah UI ataupun tampilan uh, Corel terbaru ini. Nah setelah itu langsung diisi di sini sesuai nama komputer uh, teman-teman ataupun berada di Setelah itu langsung saja next di sini nggak perlu rip, apa apa. Uh, apa disebutnya ya kerekan ya ini langsung otomatis nah ini ada dua pilihan saya biasanya menggunakan ini yang custom karena ini ada empat uh, pilihan saya checklist yang tiga dan saya sisakan korelnya saja setelah itu next di sini juga langsung next setelah itu next lagi ya tunggu sampai proses instalasi korel 2022 ini selesai kecepatan instalasi ini ditentukan oleh uh, seberapa uh, tangguh ataupun seberapa jauh ataupun seberapa hebat uh, spesifikasi komputer brother and sister. Ketika uh, ketika spesifikasi komputernya uh, low atau rendah ya, itu akan semakin lama. Ya, berhubung di sini saya menggunakan Uh, speknya ini dup, uh, apa sih 64 bit ya untuk windowsnya windows 10 64 bits. jadi saya sarankan sih menggunakan yang 64 bit karena lebih baik entah itu dari grafis ataupun fitur-fitur uh, yang lainnya itu. jadi ketika teman-teman uh, ataupun sister menggunakan komputer yang speknya tinggi maka akan lebih cepat cara menginstalnya. Begitupun sebaliknya, ketika berada sistem menggunakan komputer yang speknya uh, mid ataupun low itu akan uh, lambat. Seperti itu. Intinya sih speknya ya, spek komputernya. Seperti itu Oke, di sini kita tunggu. Di yang saya baca ini speknya uh, yang cocok berapa gitu ya yang saya baca sih di sini di websitenya itu spesifikasi yang mumpuni ya. Yang disarankan minimal core i3. Dual core juga bisa kayaknya seperti itu. Yang penting RAM-nya itu 8 ya, 8 GB. 4 juga apa 4 4 GB juga bisa. Tapi pasti akan e, lambat. Seperti itu. Oke, setelah itu setelah selesai, di sini langsung saja finish sekarang kita akan coba buka apakah itu walk uh, walk 100% atau tidak ya kita langsung double klik kita tunggu apakah membutuhkan jaringan nah di sini membutuhkan jaringan internet ya membutuhkan registrasi intinya sih membutuhkan jaringan internet dulu ya sekarang kita akan nyalakan dulu jaringan internetnya ini tutup dulu oke tutup dulu sekarang kita nyalakan jaringan internetnya ya oke okay. karena ini membutuhkan uh, apa ya sejenis registrasi gitu ya tapi tidak tidak di crack gitu ya ini ini canggih nih uh, abangku ya oke okay, thank you pokoknya uh, abangku ya uh, oke okay, sekarang kita coba masuk lagi apakah oh, iya tinggal geser ke bawah ya langsung saja di sini masuk ya langsung walk ya sepertinya oke kita lanjutkan kita agree ya ya kondisi ini sekarang saya matikan lagi oke okay. oke okay, agree kita tunggu lagi oke okay, tampilannya seperti ini ya tampilan awalnya color draw bulat gitu, gitu ada orangnya keren keren sih sana di oke masuk atau tidak ya sip oke okay, ini work ya, 100% aman walaupun ini menggunakan jaringan gitu kan, secara registrasinya oke, okay, kita cek oke okay, aman ya, sudah terregistrasi oke, okay, jadi buat uh, brother and sister yang mau coba Corel versi 2022 uh, boleh nih dicoba ya uh, fitur-fiturnya seperti apa, nanti saya akan review juga untuk mendownload file mentahannya, Bang, tanya di mana nih? Ada ya di deskripsi, atau teman-teman bisa mengunjungi langsung websitenya uh, Bangkuya, ya. Kuya .me. kalau misalkan banyak jebakan trap-trap ketika ngedownload, silahkan teman-teman, ya, brother and sister, bisa lihat di deskripsi uh, video ini. Saya akan coba sertakan, ya, file mentahannya, ya, dari Bangkuya, biar mempermudah brother and sister saja, itu. Oke. Okay? mungkin itu saja ya tampilannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman mengekspor sendiri. Terima kasih dari saya dari ngiseng-ngiseng. Jangan lupa ya brother and sister, jika video ini uh, membantu ataupun video ini uh, senang sekali saya video ini. Oke, silakan like, share dan subscribe. Oke, thank you. See you next time.